Segala karat, capai Tina. Segala rupa, segala perkara. Ketika masalah corona, ajak ngiluin kehidupku. Goda pikiran kau ngarah sambaran, tegur di pikiran kau. Mata jadi lusing, siap menikah dia. Obaman bahana, najaan kara sabeh, enakmu pakai kulit sampel, najaan kara saberi, di rumah kau berkelingka, komo muter? Rusi nungku gogoda Pikiran tonga rasa berat Terkudu di pikiran Tomat terjadi jadi rusi Siap meningkat dia Kurang kopi Kopi kenwela Kes kopi no, cah lain urusan ura Pondes urusan hirup yang maut mah urusan Anu kawasan Gus eh? Kopi, yuk. Kopi sampai satu dua satu dua lah satu satu dua lah kuno